Hello guys, welcome back to my channel. Um, aku Tresnani, Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Di channelku ini sering membahas tentang self development, spirituality, um, dream job, dream life, law of attraction, law of polarity, feminine and masculine energy. Hari ini kita akan ngomongin tentang salah satu dari hukum alam semesta yang powerful juga. Jadi ada 12 hukum alam semesta dan nomor satu itu adalah law of divine oneness. Apa itu? Everything is connected from one another. Segala yang ada di alam semesta ini termasuk kita, manusia, hewan Semua everything is energy dan kita saling terkoneksi satu sama lainnya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe dulu dong Oke okay, let's get started Kalau kamu paham konsep ini hidupmu bakal tenang banget Kamu akan selalu berbaik sangka sama yang di atas Udah gak ada lagi kayak seuzon, negative thinking, kekhawatiran berlebih itu bakal hilang sendiri Kenapa? Jangan khawatir, aku akan kasih tahu. Jadi gini everything that happens in your life right now everything happens for a reason right you know this concept already right maksudnya gimana apapun yang terjadi di dunia ini itu memiliki alasan yang kita nggak tahu kenapa kita akan tahu di masa depan kita akan kayak connecting the dots oh ternyata ini loh jawabannya kenapa dulu aku gagal kenapa dulu aku ditolak sama perusahaan ini kenapa aku nggak jadi menikah sama orang ini Kenapa aku nggak begini? Begini begini, kamu akan tahu nanti di masa depan. Tapi sekarang, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu ditolak wawancara kerja di perusahaan ini. Kamu baru diputusin sama orang ini. Kamu nggak jadi merit. Kamu begini begini begini. That's fine. Sekarang mungkin kamu kayak ngerasa putus asa, kamu ngerasa capek, kamu ngerasa khawatir. Kenapa ya? Apa aku ini gak worth it ya? Apa aku ini bodoh ya? Kok aku ditolak terus ya? Apa aku ini gak pantas dicintai ya? Kenapa aku selalu gagal di percintaan gitu kan? Tenang, relax. Ketika kamu udah tahu konsep ini bahwa apapun yang terjadi di hidupmu itu berdasarkan hukum alam semesta. Oke? Okay? Kamu akan relax banget atas apapun yang terjadi di hidupmu kamu baru ditolak, kamu baru gagal, kamu baru ditipu, kamu baru ketemu sama cowok terus dia ghosting kamu, dia gak ada kabar segala macam atau kamu gak jadi merit sama dia, kamu diboongin segala macem you'll be fine kamu akan biasa-biasa aja kenapa? karena kamu tahu ada alasan dibalikin ini semua Tuhan ngeliat ada apa dibalik layar tapi kamu gak bisa ngeliat jadi apa yang harus kamu lakukan, relax tetap berbaik sangka sama yang di atas Oke jadi aku ulangi lagi ya, ada dua belas hukum alam semesta yang nomor satu itu adalah law of divine oneness, everything and everyone is connected. Segalanya saling terhubung Kalau kamu masih bingung, aku kasih cerita analogi berdasarkan kisah nyata ya Jadi, dua tahun yang lalu, sebelum aku ketemu dengan life purpose Menjadi content creator, youtuber, ngajarin, ngajarin orang Cari uang dengan cara bikin buku, nulis Bikin seminar, kelas online, segala macam, bla bla bla I had no idea Aku gak ada pikiran bakal jadi kayak gini Kalian udah tahu ya Buat teman-teman yang baru, jadi storyku sebelumnya itu, aku pengen jadi fashion designer Tapi, karena aku mengalami multiple destiny Memang udah destiny ya, udah takdir aku untuk help people Membantu orang-orang dan menyampaikan pesan Oke, okay. nah Apa yang terjadi? Kita lagi ngomong sekarang tentang everything is connected Oke, okay? aku ketemu sama cowok Dia orang Rusia Kita deket 3 bulan Nah Aku sempat patah hati sama orang ini ya waktu itu. Tapi balik lagi karena everything is connected, segalanya yang terjadi itu ada hubungannya, ada alasannya. Sekarang aku tahu alasannya. Karena kalau aku nggak ketemu sama cowok ini, aku nggak akan ada di titik sekarang. Dia yang nyuruh aku untuk apa? Buka kelas online. I'm telling you. <laughs> Jadi waktu itu posisinya TikTok aku viral, YouTube aku viral, dan aku langsung kayak kaget banget dapat 100.000 followers dalam waktu satu bulan pertama, oke? Okay? Banyak orang yang datang ke aku untuk privat konsultasi one on one, tapi karena waktu itu aku nggak ada niat cari duit dengan cara kayak gini, aku cuekin si orang-orang ini. Nah, aku ceritalah sama si cowok ini, oke? Okay? Terus dia ngomong kayak kenapa kamu nggak coba? Ini rezeki di depan mata loh. You should try it. Kayak kamu harus coba gitu loh. Iseng-iseng aja, kasih harga yang murah Oke, okay. waktu itu posisinya lagi COVID Aku butuh uang, aku buka tuh Nah kalian tahu ini balik lagi ya Everything is connected Posisinya waktu itu, aku baru ditolak Wawancara kerja sama orang Netherlands Yang nawarin aku gaji 6 juta per minggu Aku udah bahas ini di seminar Buat teman-teman yang udah ikut seminar Pasti kalian inget ceritaku yang ini ya Nah posisinya, aku ditolak sama orang Netherlands Kalau di compare sama gajiku yang di Jakarta itu jauh beda tapi karena waktu itu aku lagi butuh uang ya udah deh nggak apa-apa aku terima aja gitu kan eh aku ditolak aku nggak dapat kerjaan sama si orang Nederland itu oke okay. waktu itu aku nggak pernah yang namanya berburuk sangka kayak meratapi nasib kenapa ya aku ditolak terus nih cari kerja kenapa susah ya apa aku nih bodoh ya aku nggak pernah mikir kayak gitu yang aku pikirkan waktu itu everything happens for reason waktu itu aku mikir ini terjadi karena ada sesuatu yang jauh, jauh, jauh lebih bagus di depan sana menanti aku. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah si cowok ini ngasih tahu aku, coba deh kamu buka aja buat orang-orang yang mau privat konsultasi ini. Buat isang sang aja. Oke, okay. seminggu kemudian, uang aku ditinggal tinggal ribu nih. Oke okay deh, aku coba. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku dapat 6 juta dari orang yang privat konsultasi Hanya dalam waktu satu minggu Jadi aku dapat jawabannya waktu itu Kalau everything happens for reason Dan segalanya saling terkoneksi Kenapa aku ditolak Bekerja di perusahaan orang Netherlands Yang nawarin aku 6 juta per bulan Karena aku akan dapat Dari ini 6 juta per minggu Disitu aku langsung kayak Oh ini tau jawabannya Dan karena aku nggak berjodoh sama si cowok yang Aku cerita tadi, ya udah dia pergi kan. Tapi ada sesuatu yang aku langsung tangkep nih. Everything is connected. Kenapa aku ketemu cowok ini? Dia datang ke dalam hidupku untuk memberikan aku apa? Petunjuk. Jadi ibar kata kayak dia abang gojek nih. Dia cuman bisa nganterin aku sampai pintu gerbang aja. Tapi abis itu dia bilang kayak, udah ya mbak, aku nganterin sampai pintu gerbang aja. Mbak masuknya ke sana sendirian ya, aku pulang ya, kayak gitu ngerti nggak? Kayak aku sampai sini aja ya mbak ngantrinnya. Nah yang aku tangkap sih cowok ini datang ke dalam hidupku hanya untuk mengantarkan aku sampai gerbang Life Purpose. Abis itu dia pergi, ngerti maksud aku? Jadi ini analoginya gitu loh. Apapun yang terjadi di hidup kalian, kamu ketemu cowok ini, kamu ketemu orang ini, kenapa kamu gini gini gini? Karena ada sesuatu yang terjadi buat kamu di masa depan ada jawabannya segalanya saling terkoneksi terhubung percaya sama aku deh kalau kamu udah tahu konsep ini ya hidupmu rileks sih aku nggak bohong ditambah kamu meditasi kamu akan bersyukur banget kamu akan bersyukur banget kalau kamu tahu ilmu ini ilmu hukum alam ini ya ampun guys aku lupa mau tambah satu lagi cerita Analogi yang udah terjadi di hidupku Everything is connected By the way, ini aku lagi di cafe Di dalam mall, lagi ngedit video Dan tiba-tiba keinget, oh my god, aku harus Nambahin cerita ini Oke, okay, yang tadi kan soal cowok ya Sekarang aku mau nambahin tentang Jadi, kalau kalian belum tahu uh, 2017 Aku pernah kerja di TV sebagai freelance mm -hmm. Ngurusin acara Miss Indonesia dan pada saat itu tim kerja di sana super toxic banget bener-bener setoksik toxic manusia oke okay? nah pada saat itu aku hampir nyerah acara freelance waktu itu kayak kurang dari satu bulan dan aku hampir mau cabut aku hampir mau kabur karena setoxic itu guys tapi pas aku curhat sama temenku dia bilang gak apa-apa lo jalanin dulu aja hitung-hitung buat bagusin CV dan portfolio oke okay. akhirnya aku jalanin meskipun enak banget guys Oke, okay? dan setelah acara itu selesai, aku kayak yang lega banget, dan aku masukin portfolio dari foto-foto pengalaman semua ke dalam CV. Tapi setelah aku memperbaiki diri, kayak selang dua tahun kemudian, aku dipanggil wawancara kerja dengan multinational company. Nah, si multinational company ini minta portfolio aku yang berkaitan dengan yang aku lamar, tuh posisinya menjadi community manager yang ngurusin influencer pada saat itu. Oke, okay? nah. Waktu itu aku mikir, ya ampun aku gak punya portfolio nih Di bagian community, di bagian influencer Dan kalian tahu apa yang terjadi Waktu aku kerja di TV Itu untung masih ada foto-fotonya Yang aku sama anak-anak Miss Indonesia Sama banyak artis, sama banyak influencer Aku masukin ke dalam portfolio Dan mereka tahu kalau aku pernah kerja di TV di situ, aku diterima kerja di multinasional company yang gajinya tiga kali lipat dibanding kerjaanku yang sebelum-sebelumnya. Jadi, kalian paham ya? Everything is connected. Kenapa buat teman-teman semua yang kerja di tempat yang toxic, yang kalian benci? Ada sesuatu yang kamu nggak tahu di depan sana. Barangkali pekerjaan yang kamu benci sekarang ini bagian dari jembatan kamu menuju your dream job, seperti yang aku sering bilang sebelumnya. Oke, okay? karena itu udah terjadi di aku. Aku kerja di tempat yang toxic banget, di TV, di media, semua orang-orang yang super jahat. Tapi ternyata itu adalah jembatan yang menuntun aku ke life purpose aku yang sekarang. Oke, okay, uh, jadi video ini cuma singkat aja, tapi aku hanya mau kasih tahu kamu kalau... There is nothing to worry about Gak ada yang perlu dikhawatirkan Kamu akan baik-baik aja Oke, okay? see you in my next video Bye-bye, jangan lupa share ke teman-teman kamu Supaya mereka tahu juga, dadah